kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengalami perjumpaan kita di malam hari ini tentunya kita alhamdulillah para sahabat ya, sudah menyaksikan bersama-sama acara sakral lamaran lesbi dan rizki bilar yang tentunya penuh haru, tangis, bahagia yang kita dapatkan para sahabatnya Sampai kita Alhamdulillah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya Dari Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah persahabat ya untuk acara rangkaian hari ini sudah berjalan dengan lancar Mudah-mudahan tentunya dilancarkan sampai hari H nanti persahabat ya Kita masih menunggu kejutan tentunya kejutan tanggal pernikahan dari idola kesayangan kita Disini baik sekali momen-momen spesial Momen-momen tentunya dari rangkaian acara lamaran hari ini persahabat, ya kita lihat aja keunggahan pertama ada sebuah momen spesial Dede Lesti Kejora menyanyikan lagu kebangsaan Leslar sahabat ya, ya Interlena Interlena langsung tentunya dinyanyikan oleh Dede Lesti kita lihat persahabat, ya dengan momen bahagia Lesti Kejora genggam tangan Rizky bila calon suaminya Aduh, luar biasa persahabat, ya semakin bangga dan tentunya bahagia melihat Lesti dan Rizki Bilar melangsungkan acara lamaran Dan tentunya sebentar lagi akan melangsungkan acara agar pernikahan Kita semakin bahagia para sahabat ya mudah-mudahan tentunya Kita semua selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Amin ya alamin. Dalam postingan tersebut tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Ya, ini ada komentar dari akun di situ mengatakan, jujur, ini lagu terlena yang paling best yang dinyanyiin Lesti. Gak bosen dengernya improv keren. Wow, luar biasa persahabat ya. Selanjutnya ada komentar lain dari akun Yuni Anuskortiana nah, mengatakan, Masya Allah banget, gue nggak bisa ngomong apa apa lagi, saking terharunya. Best pokoknya luar biasa persahabat ya. Lesti dijora, tentunya mengikan lagu terlena, lagu kebangsaan dari Leslar, tentunya di acara lamaran hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya sampai acara pernikahan persahabat ya. Mudah-mudahan saja, selalu diberikan keberkahan dan barokah. Amin ya Rabbal alamin. Dan berikutnya bersabat ya tentunya banyak sekali doa dan dukungan yang diberikan oleh tentunya teman kerabat hingga orang-orang terdekat. Ada doa dari Bang Aril nih persahabat ya, kita lihat ke akun pribadinya. Tentunya Bang Aril mengunggah sebuah postingan foto Lesti dan Rizky Billar ini tentunya momen. Di acara lamaran hari ini para sahabat, ya, terlihat memang luar biasa keren, ganteng dan sangat cantik sekali para sahabat, ya. pasangan fenomenal, pasangan viral yang selama ini kita bangga. Kamar ya, mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kebahagiaan. Doa juga tentunya persahabat dituliskan dalam sebuah caption oleh Bang Ariel di situ dikatakan. Bismillah, bahagia selalu. Amin. Takdir cinta Leslar luar biasa, merasa ya tentunya. Dukungan dan doa dari orang-orang terdekat Lesdi dan Rizki Pilar. Semoga mudahan doa terbaik selalu dikabulkan. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan selanjutnya, para sahabat ada doa dari Bang Putra Siregar juga, para sahabat, jadi aku di akun Instagram pribadinya. Tentunya mengunggah sebuah postingan foto bareng Leslie Bilar. Walau luar biasa. Para sahabat, ya. dukungan juga diberikan oleh Bang Putra beserta istri tercintanya. Para sahabat, ia ya. dalam sebuah kalimat caption juga dituliskan: "Masya Allah, karena doa kalian semua yang sangat tulus, sebentar lagi kita akan melihat doa kita diijabah." Berawal perjuangan menyatukan barisan dengan tagline Kawal sampai halal selangkah lagi akan terwujud Bagaimana perasaan kalian melihat hari ini? Pastinya bahagia banget persahabat ya Tentunya memang luar biasa Dukungan kita sebagai para fans Tentunya persahabat yang untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar dengan sepenuh hati Mudah-mudahan kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, bersahabat dukungan juga diberikan oleh Pak Otis Sahijari, bos besar ANTV. Bersahabat ya, yang turut tentunya mendukung mensupport acara lamaran les Rizki bilar. Di situ, Pak Otis berfoto bersama pasangan calon pengantin. Bersahabat ya, yang sedang berbahagia. Tentunya dukungan selalu diberikan dari orang-orang hebat luar biasa Sahabat-sahabat ya, kita semakin bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar Banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang baik di sekeliling mereka yang selalu mendukung dan mensupport sahabat ya Mudah-mudahan tentunya kesuksesan kebahagiaan selalu diberikan oleh Dede Lesti Kejuara dan Rizky Bilar dan selanjutnya para kita lihat ini ada momen terciduk para ya Ini momen bahagia banget yang kita dapatkan Tentunya Lesti Kejora dan Rizky Bilar mesra banget para ya Aduh romantis So sweet setelah acara tunangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tentunya menunjukkan kemesraannya para ya dedek lapin pipinya Rizky Bilar Aduh dengan manja banget para ya Terciduk akhirnya yang paling kita tunggu-tunggu momen-momen seperti ini yang semakin membuat kita bahagia bersahabat ya luar biasa tentunya setiap hari membuat kita semakin bangga semakin bahagia mengidolakan dari Ester dan Abang Rizky Bilar dalam tersebut juga tentunya banyak sekali komentar salah satunya ada komentar dari akun Azizah C pemecih akun Taksis yang berkomentar lihat ginian jadi pengen banting orang please lah jangan mesra mesra di depan jomblo aduh Memang luar biasa bang para ya Para jumlah bersabar Ini adalah ujian para ya. tiah Luar biasa memang tentunya Kemesraan, keromatisan dari Lesti Dan Rizky Bilar Selanjutnya para Dukungan dan doa diberikan oleh Kak Ruben Onsu Para dia di akun pribadinya Tentunya Kak Ruben Mengunggah sebuah postingan foto bersama pasangan fenomenal Dan tentunya Bang Intra juga bersahabat ya Doa tentunya diberikan oleh Koko nih Dalam caption yang dituliskan Selamatnya Lesti Kejora dan rizki Bilar Lancar untuk semuanya ya Amin Doa terbaik selalu diberikan bersahabat ya Lalu ini kita salamuk sama Dedek Lesti nih, tentunya lagi gendong si Uto, wah akrab banget ya. Sekarang sambal bunda Dedek Lesti aduh luar biasa persahabatnya makin gak sabar. Tentunya kita melihat acara akad serta resepsi pernikahan dari Leslie. Persahabatnya doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan tentunya kabar tanggal pernikahan dari Leslie dan Rizky Billar. Selanjutnya, para sahabat, doa dan dukungan diberikan oleh A.A. Irfan Hakim ya Kita lihat, tentunya Irfan juga mengunggah postingan foto bareng dengan oleh Sin Abang Bilar Ada sebuah ucapan selamat juga dari A. Irfan dalam sebuah kalimat caption juga disitu dikatakan Makasih ya, Lesti Kejaraan Rizky Bilar sudah dilibatkan dalam suasana bahagianya Selamat, wah wow, luar biasa para sahabat, ya Alhamdulillah Tentunya rangkaian acara berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari H Tentunya akan serta resepsi pernikahan dari idola kesayangan kita Dan mudah-mudahan juga tentunya malam ini kita akan mendapatkan kejutan vitamin bahagia Tetap pantaukan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar lesi dan Rizky Bilar ini informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar dan menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.